Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bosku di channel aku Diki Wijaya Dalam kesempatan kali ini Saya mau Berbagi uh, informasi tentang channel saya nah, Channel saya sebenarnya tentang Otomotif, namun Terkadang aku juga Upload uh, musik Hanya sekedar hiburan Di tidak Kainu Untuk uh, merawat channel agar channel tetap uh, apa ya tetap angel dalam uh, merawat channel nah disini juga saya buat playlist, playlist. nah seperti ini guys Kita buat khusus juga tentang banyak tentang tutorial atau motif motor yang lainnya nah, sini banyak sekali juga ragia-ragia balap liar ataupun tentang uh, tutorial merawat sepeda motor dan juga modifikasi motor GL karena saya dulu pernah punya GL namun sekarang sudah tidak punya karena saya jual untuk beli tambahan rumah ini ya alhamdulillah akhirnya punya rumah sendiri tapi nanti uh, kalau ada rezeki seawal saya juga mau beli lagi karena aku bisa menyalurkan hobiku dalam dunia otomotif oke okay guys akhirnya sampai di sini dulu Perjumpaan malam hari ini mengenai channel aku, Diki Wijaya. Sebelum meninggalkan video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu bawah sini, guys. Ya, tentu nanti juga saya subscribe balik karena subscribe itu gratis, maka jangan sungkan-sungkan. Oke, teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, mantap!